Yo, halo, what's guys? Kembali lagi bersama gue, Fendi di sini. Kita bakalan shitpos senang-senang lagi. Ya, udah berapa hari sejak shitpos senang-senang yang kemarin yaitu yang terakhir shitpos senang-senang nomor 8 tentang Oda Dima oleh diupload dan ya, guys, pertamanya gue cuma minta 100 like tapi tiga hari video ini diupload dan like-nya udah mencapai 151. Mantap, GGWP guys. Gue senang sekali. Gue terima kasih buat sama kalian untuk antusiasmenya dan supportnya ya, karena like dan share itu sangat-sangat ke -sangat support channel ini banget. Jadi, kalau kalian pengen cheatbook, senang berikutnya cepat rilis lagi. Jangan lupa untuk like juga video ini. Gue tantang deh video ini, gak usah sampai selama like kayak Biasanya, 125 25 like saja, gue bakal bikin langsung video yang berikutnya. Sorry, ini agak-agak telat karena gue juga baru rekaman lagi karena intranegu lumayan bermasalah, dan gue gak bisa buka belinya udah. Oh, boleh So, kita bakal langsung masuk aja ke videonya. Kita udah tahu tentang Mang Oleh, yaitu pemilik dari oda Odading Mang Oleh ini guys Gue pengen kasih tau dulu deh guys untuk kalian Sebenernya siapa sih si Mang Oleh itu? Gue juga nggak tahu sebelum Mang Oleh itu Siapa sebelum dia jadi viral ya Masih akan di masyarakat terkait viral Kue Odading Mang Oleh yang direview. review Sebelumnya kita juga ade londok Mempromosikan kue khas kota Bandung Menangkan Odading Odading itu sebenernya gue kurang tahu ya Regionnya, kan, region apa sih? Sejarahnya tuh apa itu? Kenapa dinamakan Odading gitu? Kalo sandai nggak ada si Mang Adelondok ini Alias Mang Oleh Gue yakin nggak banyak orang yang tahu tentang Odading ya, Karena gue juga sebelumnya nggak pernah dengar tentang jujur aja dia memiliki nama asli Nandar Ukandar dan dipanggil Ade Londok itu karena merupakan bahasa Sunda untuk menyebut hewan bunglon tercetus lantaran Nandar ini katanya supal bergaul dengan siapapun guys mungkin julukan untuk gue nggak mungkin Londok sih mungkin lebih cocoknya kucing guys karena kalau gue tuh dideket <tuh> orang kabur Kenapa mempromosikan kayak makanan lokal dengan gaya yang unik ya ini kita udah tahu lah kawasan negara dengan gayanya dia sendiri nggak mungkin sih dia viral kayak gini by the way ini satu hal yang mengubah pandangan gue terhadap dia banget berbakti sama orang tua guys dalam video ya unggah di akun Instagramnya ada juga menunjukkan sisi lain dari dia dimana ia sangat sayang dan berbakti sama hidupnya sama ibunya hidupnya gitu. dalam video kita dua sis menit tersebut tampak Ade memberikan hadiah emas kepada ibu dengan ungkapan penyentuh. menyentuh menggunakan bahasa Sunda Ade menjelaskan agar ibu tidak menjual emas kembali I don't know sebenarnya ketika gue pertama kali ngelihat Oleh ini tuh lebih kayak apa gitu ya kan tapi pas gue ngelihat postingan ini I don't know ada sesuatu hal yang menyentuh gitu ketika kalian berbakti sama orang tua it's it's nice gitu ada ada perasaan yang Menyenangkan gitu ketika ngeliat orang tuh berbakti sama orang tua Dan guys, ya you know gue seneng ngeliat orang sukses gitu Ketika dia ditunjuk jadi Duta Kuliner Jabar, ini keren sih Keren Aksi uniknya mempromosikan beragam makanan khas Bandung tersebut didapat direspon oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil Dalam unggahannya di akun Instagram, Ridwan Kamil mengapresiasi cara unik Ada dalam mempromosikan makanan lokal Sunda Sukses terus buat Mang Oleh Anyway, ya, sekian untuk intronya, intro tentang Mang Oleh Kita langsung masuk ke ya guys Dan sekarang jualannya makin menggila guys Kemarin gue ada posting juga di sipos sebelumnya Kalau seandainya panjangnya itu luar biasa Dan sekarang makin panjang lagi guys Bahkan ada youtuber kuliner yang bikin tentang jualannya Mang Oleh Dan astaga itu gue ngeliat panjangnya luar biasa Ngantri dua jam hanya untuk beli odading gua koin itu hebat sih Itu S3 Marketing S4 Bukan S3 lagi, S4 guys So guys, kita bakal masak ke ke seatpostnya Oke okay, yang pertama, apa ini? Instagram hmm, Rasanya seperti anda menjadi Iron Man Seperti anda menjadi Iron Man oh, itu tuh catchphrase that's yang paling, paling Paling apa ya, paling Paling khas banget ya? <coughs> What? <laughs> What? <laughs> it totally works What? Um, all right. <risas> Jadi Menini Tony Stark, Stark dong. Odading rasanya anjing banget. Karena lokasi di Bandung yang pasti beli orang-orang Bandung juga meskipun ada orang-orang luar kota yang datang guys, tapi iya Bandung sedang dipenuhi Iron Man sekarang. Jadi buat orang yang pengen cosplay Iron Man tinggal datang ke Mang Oleh, beli odading, makan. Jadi Tony Stark. Edo reka endorse Lamp Jadi, berit, cerita dia di endorse. Lemberit, lemberit, lemberit. Wah, ini dia kan turun teh Naon baju sepatu, endorsenya baju sepatu gitu. Wah, lain banget endorse lemberit. Buat kalian yang belum tau, lemberit ya, gua udah googling di sini. Lemberit, Itu lempikus. Jadi, <tuk> dia pada enggak nyebutin merek lempikusnya apa, cuman gua gak ngerti sih. Gimana ceritanya orang yang jualin Oda di endorse lempikus? <tuk> Mempromosikan lem tikus yang di-endorse itu. Gua kebayang gitu dia bakal ngomong Lem tikus bisa merubah Anda menjadi Captain America. Kayaknya ada voiceover lagi. Oh, ada yang nesan-nesan kemarin. Dia bikin suara loli sekarang, dia bikin pakai suara Jepang beneran ya. Anata masuk Bakar. Tomat ya deh. Inu Yoni, anjing banget tuh diganti jadi Inu Yoni. Japans. Oh so, guys, next video lagi. Boleh juga sebenernya kayak gitu. <tuk> <tuk> <tuk> oh dating mangole. Lamunda dating. Kalo kayak banyak banget orang yang remix remix <tuk> mangole itu kenapa sih gitu. deh? <tuk> <tuk> <tuk> oh my god. Gue suka melihat kenyataan bahwa orang-orang yang kayak misalnya remixer dan musisi-musisi itu Mendapatkan, I don't know, mendapatkan lahan kreativitas dari sekedar orang ngomong-ngomong gitu doang gitu Gue seneng tau gak sih ngeliat ketika orang nge remix podcast yang biasanya tentang obrolan-obrolan Pasal -obrolan. saat bakalan ngedit video gue dari yang sheet posting kayak gini jadi musik-musik gak jelas Ya Monggo, gue, gue hate gue, gue melarang by the way Oda ding, Ma Japan version. Kayaknya gue udah pernah liat lihat sih yang Japan version nih. Ore no odading. Ore no odading. Kaeng lolita liat bener. Iron Iron Man ni naru you ni. Kouniu suru. didio. Ore no group jare yo. Nakama jan. Ore no group jan ni. Nakama jan ni. Bukan teman nih artinya. Ore no odading. Ajin. Anjing banget, tapi tetep aja kamu. Tapi tetep aja dia ngomong anjing banget, ya pakai bahasa Indonesia ya. Walaupun <laughs> gue suka ya kawasan orang-orang tuh kreatif dengan dubbing-dubbing kayak gini gitu. Gua sebenernya pernah kepikiran kayak channel Flux Chup. mungkin kalian ada yang inget fan channel Flux Chup dengan dubbing-dubbing yang super konyol. <laughs> gue suka channel itu by the way. Eh uh, ya, cerita terakhir superhero Hulk dari sisi Indogammas pada mendigit laba-laba Iron Man. Makan odading, oh, mang oleh dengan viralnya mang oleh sekarang sih gua bakalan. Ngakak sekaligus, nggak kaget sih Kalau Sunday Marvel iseng gitu kan Bikin video, tapi dikasih blooper Dikasih easter egg atau apa gitu Ada mang oleh di videonya <laughs> Atau enggak ada, oh dading gitu Ada skenario makan-makan gitu Iron Man lagi makan, oh dading gitu Nyam, nyam, nyam, nyam <laughs> That would be a great idea anyway Videonya gak banyak-banyak sih Karena juga udah gak terlalu banyak Tapi ya masih ada aja beberapa hal-hal yang bisa kita ambil Dari odading -Oda di ini ya guys Ya jadi ini video terakhir Kalau Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya guys Gua harap saat 25 likes Dan gua bakalan bikin video baru lagi Tapi ya mungkin gak tentang Odading Mak Oleh lagi, tapi lebih karena tentang Ya tema-tema sitpos yang lain ya Kalian kalau Sandaya punya saran Untuk sitpos apa yang kayak bakalan gue bikin selanjutnya Mau di komen, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian Oke okay guys, let's go video terakhir <tuk> Gue berasa nonton hmm, Metro Sinu, gue tau <tuk> sih ngeliatin kayak gini <tuk> <tuk> Oke, okay, kita udah punya pembawa radio, kita udah punya orang Jepang, kita udah punya loli, kita udah punya remix, kita udah punya apa lagi sekarang. Karena bahasa Mandarin dan dia pakai gaya bicara yang seperti Metro Scene One, guys. Nggak <laughs> heran sih kawasan dia tv masuk TV kayak gini ya, karena udah mulai masuk-masuk ke berita dan segala macem berita online. Gue nggak bakalan kaget kawasan berita TV mulai mencari power dengan cara seperti ini. I mean like who doesn't <tune> <G -O -T3> ngertinya ya, nya doang guys Aduh <laughs> kagak ngerti mandarin Oke <laughs> guys Ya videonya emang saat-saat singkat Anyway segitu dulu, so, suka video ini Sekali lagi gue mau kalian, jangan lupa untuk Like, share, subscribe, share like Dan gue bakal bikin video baru guys Jangan lupa juga untuk komen kira-kira tema Sitpost apa yang, baka, yang pengen kalian lihat Dari video selanjutnya Okay guys, I'll see you again next video. Thanks for watching, happy gaming, and bye-bye!